Akademi 5 yang akan tayang di Indosiar tinggal dua hari lagi Jangan lupa juga untuk warga Konoha menyaksikan acara di Akademi 5 Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kita simak info resmi dari Ibu Siwi Asyik tinggal dua hari lagi, DA5 akan tayang Tuh bersahabat ya Masya Allah Geser intip ada Abang L dan Bunda, lucu banget cucu kesayanganku Abang L Abang El, hihi, -hi, saksikan di Alimani mulai Senin 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar dan video.com Kita lihat persahabat ya, slide kedua Masya Allah ternyata ada Abang Fatih ya dengan Bunda Lesti Ini lucu dan seru banget nih persahabat ya Makin gak sabar menyaksikan Keseruan Bunda Lesti di acara The Academy 5, makanya jangan sampai lupa, tinggal dua hari lagi, tepatnya hari Senin, tanggal 18 Juli, pukul 20.30, hanya di Indosiar. Kemudian, tersahabat disimak juga, ini ada kabar yang sangat luar biasa. Untuk jam Rolex, Papa Bilar, hadiah dari Bunda Lesti, kado spesial ulang tahun Papa Bilar yang ke-27, Rolex yang dikasih oleh Bunda Leslie ternyata harganya bukan kaleng-kaleng, mencapai 45183 rupiah wow 243 juta harga jam Rolex yang dihadiahkan untuk Papa Bilar dari Bunda Leslie Kejora Masya Allah, semoga Leslar makin dimudahkan rezekinya, makin berkah dan semoga rezeki idola kita ini Nular ke kita semuanya, amin ya rabbal alamin Kemudian persahabat disimak juga Kita lihat ada kabar yang sangat membanggakan Untuk single terbaru Bunda Lesti Sekali seumur hidup official musik video Sudah trending 10 untuk musik Belum 24 jam persahabatnya 18 jam Sudah trending 10, yuk mudah-mudahan untuk viewersnya juga ini semakin banyak dan bisa trending satu nanti sore persahabat ya kita buktikan jangan kendor semangatnya kita harus tetap optimis mudah-mudahan bisa trending nomor 1 nanti sore persahabat ya streaming terus semoga semakin kompak dan semakin solid amin. Selanjutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar yang membanggakan Ternyata single terbaru Bunda Lesti Kejora ini masuk di trending tiga negara Yang pertama Indonesia, trending 10 Dan yang kedua itu negara United Arab Emirates Dengan trendingnya 26 Dan Singapura trending 27 Wow, yakin nih para sahabat ya Kita harus positif mudah-mudahan Lesti Kejora dengan single terbarunya bisa trending se-Asia. Amin ya Robbal 'alamin, kita doakan kita bantu dukung dan support karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejora. Ini kebahagiaan, ini kebanggaan untuk warga Konoha dan semakin semangat kita disuguhkan vitamin bahagia oleh Abang Fatih. Inilah penyemangat warga Konoha, Abang El. Yang sedang tentunya dibawa ke dokter nih persahabat ya Untuk cek kesehatan Masya Allah banget ya Semakin hari memang semakin Menggemaskan Abang Fatih lucu Mudah-mudahan saya selalu untuk Abang El Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Ini penyemangat untuk warga Konoha Yuk sama-sama kita dukung karya terbaik Bunda dari Abang Fatih Kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya juga persahabat kita mampir ke unggahan Bang Aril dua jam yang lalu memposting kebersamaannya nih persahabat ya dengan tentunya para tim di balik layar single barunya Bunda Lesti, masya Allah tetap kompak terus ya, tetap semangat untuk berkarya. Kita yakin bahwa dukungan semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat, Bismillah, tim dibalik layar, sekali seumur hidup, Masya Allah banget ya. Lihat entertainment, 3D entertainment, kita salut, kita bangga, mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid. Kita juga masih menunggu kejutan dan cidokan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan bahagia selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.